Ketika awal pandemi COVID-19 melanda dunia pada Maret 2020, publik disuguhkan pada model prediksi yang dibangun oleh Imperial College London dan Institute for Health Metrics and Evaluation atau IHME di Seattle, Amerika Serikat. Kedua model menghasilkan prediksi jumlah kematian yang sangat jauh berbeda. Imperial memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan mengalami 2 juta kematian akibat COVID-19 pada musim panas 2020. Sementara, perkiraan IHMI sangat rendah, yaitu sekitar 60 ribu kematian pada Agustus 2020. Kenyataannya, pada awal Agustus 2020 terdapat 160 ribu kematian. Perbedaan kedua prediksi tersebut kemudian membuat seorang data scientist berusia 26 tahun bernama Yu Yanggu membuat permodelan tersendiri. Dia merupakan lulusan Master Degree Electrical Engineering dan Computer Science di MIT. Gu menggunakan variabel jumlah kematian per hari untuk memprediksi jumlah kematian beberapa hari ke depan. Lantas, model buatan siapa yang lebih akurat? Pada pertengahan April, Gu mulai membangun model dan mengunggah hasilnya di website covid19stripprojection.com. Seorang ahli di bidang data sekaligus peneliti dari University of San Francisco, Jeremy Howard, mengatakan bahwa model prediksi buatan Gu terbukti lebih masuk akal dan akurat dibandingkan dengan model buatan ICL dan IHME. Model buatan Gu juga diklaim dapat dipahami oleh anak lulusan SMA sekalipun, karena menggunakan pendekatan matematika diskrit yang dinamakan a discrete state machine with probabilistic transitions. Meskipun tidak 100% sempurna, berikut ini adalah perbandingan hasil prediksi modelnya dengan keadaan yang sebenarnya. Pada akhir April, IHME memprediksi bahwa Amerika Serikat tidak akan melampaui 80.000 kematian sepanjang tahun 2020. Sedangkan Go memperkirakan Amerika Serikat akan mengalami 80.000 kematian pada 9 Mei 2020. Jumlah kematian sebenarnya pada tanggal tersebut adalah 79.926 pada akhir April, gue juga memperkirakan 90.000 kematian pada 18 Mei dan 100.000 kematian pada 27 Mei yang sekali lagi mendapatkan angka yang benar. Bagaimana nih menurut para data entusias? Inspiratif banget ya.